Kalau di rumah Kecebong itu, porsi utamanya paket wisata itu, Pak ya? Kita memang di situ ada, guest house itu ada, ada pelengkap ya. Karena kita kan satu tempat punya banyak aktivitas. Orang, oh saya mau menginap keluarga 4 orang bisa. Oh kita mau makan, dua orang kita layani. Oh kita mau 200 orang beroutbond dengan busana Jawa, kita siapkan. Kita mau 360 orang naik gerobak, kita adakan. Halo Radio Blok, di Jogja, tepatnya di Sleman, ada sebuah destinasi wisata namanya adalah Omah Om Kecebong. Tapi ini nggak ada hubungannya sama politik loh ya. Justru hubungannya sama budaya Jawa. Hmm, penasaran juga Omah Om Kecebong itu kayak gimana ya? Halo radio blog saya Sanjoprayogo. Saya sebagai owner dari Omah Om Kecebong sering disebutnya sebagai Om Kece, Om Kece adalah Omah Om Kecebong. Radio blog Omak Kecipong itu adalah suatu wisata alternatif ya One place, tapi dengan many activity. Tempat kami adalah satu-satunya tempat wisata Yang mempunyai koleksi hampir 2000 busana jawa Dan dalam satu trip itu rombongan 500 orang Bisa mengabadikan kebersamaan dalam balutan busana jawa Dan dapat mengenai alam pedesaan dengan naik gerobak sapi, dan mungkin satu-satunya di Yogyakarta yang punya uh, wisata gerobak sapi yang bisa mengangkut satu trip itu bisa sampai 360 dan itu kemarin terjadi 60 gerobak berjalan mengelilingi alam pedesaan menikmati alam pedesaan bertemu dengan penduduk melewati selokan Mataram dan juga bisa menyaksikan ya alam yang tentunya tidak mereka dapatkan lagi di samping itu juga kami ada melestarikan budaya seperti kalau orang mau membatik Tempat kami ada, juga yang unik kita juga ada Seperti wayang suket yang sudah mungkin jarang sekali ditemukan Dan juga untuk alternatif wisata, anak-anak bisa bermain di sawah Bisa melukis caping, dan bisa melakukan aktivitas lainnya Kalau untuk perusahaan bisa melakukan outbound Outbound dengan menggunakan busana Jawa Mungkin itu tidak ada di tempat lain Sebentar, kok namanya omah kecebong sih pak? Karena di saya kan itu terletak di namanya dusun Cibongan ya kita kemana yuk ke Cibongan oh ke Cibong filosofinya ternyata suatu transformasi kehidupan di mana perjuangan yang dialami oleh pemiliknya saya sendiri itu memang dari awal kita membuat itu juga banyak tantangan kita setelah menjadi kecibong yang beneran yang kuat yang terseleksi dengan alam kita bisa bermetaphorosa dengan masyarakat bermanfaat bagi masyarakat sekitar terakhir kemarin kita 360 orang berbusana Jawa kita dibantu masyarakat sekitar ibu-ibu PKK, Dharma dan situ kita panggil yuk, bantu kami untuk e, mengganti busana Jawa untuk tamu-tamu kami gitu Sejak kapan ya Pak? 2015 ya, bulan-bulan April gitu Berarti lokasi tepatnya ada di mana? Kalau lokasi tepatnya sebelumnya di Dusun Sendari, di Polsek Mati Dekat Dusun dengan Jebongan Di situ kalau dengan Maleoporo kita hanya 20 menit kalau di Omah kecebong itu porsi utamanya paket wisata itu pak ya? Kita memang di situ ada guest house tuh ada ada pelengkap ya karena kita kan satu tempat punya banyak aktivitas. Orang oh saya mau menginap keluarga empat orang bisa. Oh kita mau makan dua orang kita layani. Oh kita mau 200 ratus orang beroutbond dengan busana Jawa kita siapkan. Kita mau 360 orang naik gerobak kita adakan. Harga per paketnya berapa sih pak? Masyarakat itu apa ya melihat kita paketnya. Tiga ratus ribu, tapi sebenarnya kalau dihitung itu sangat murah sekali. Tapi kalau dengan delapan belas ribu ke tempat kami pun kita melayani. mau makan nasi bakar bisa, tumis lompong, yang tempat untuk mumpet kodok itu juga kita jadikan suatu makanan favorit di situ. Selama ini ada pengalaman menarik apa pak? Sekarang itu malah saya dikunjungin menteri pak. Oh ya? Menteri pariwisata berkunjung, jaksa agung di situ berkunjung. Yang paling saya berkesan itu adalah. Omah kecipong menjadi salah satu tujuan alternatif kunjungan Obama waktu itu. Di situ Obama akan berkunjung ke Omah kecipong naik kerupuk sapi, akan tanam padi dan nenek Tapi ada jalan lain, di harus ke tempat lain yang hanya makan dan lain-lain, ya nggak masalah lah. Kemudian terakhir kemarin kita buat syuting untuk artis Danila, ada yang Rina Nus itu sudah ke situ juga, tapi yang kemarin cukup boom dan masuk ke Lambe Turah juga rumah kecil bom itu adalah kunjungan ini, lah Gisel ke situ, Gisel ke situ syuting, ya kan, ketemu pacarnya, ada liputan uh, di inset segala di situ. Kita ngobrol, kita foto-foto juga, ya. bagaimanapun Om Kece, ada foto dengan Menteri, ada foto dengan Diesel, ada foto dengan Rianus, gitu loh. Pak, kalau kita ngomongin restonya, Omah Om Resto, itu kan ada keroncongnya, ada permainan anak tradisional juga, konsepnya apa sih, Pak? Prosesnya melestarikan budaya. Kayak keroncong itu adalah masyarakat sekitar di situ yang tidak pernah main, yang jarang main, kita fasilitasi. Setiap hari Sabtu bisa menyaksikan keroncong di rumah ke Wow. Keroncong asli dulu pernah main di RRI dan lain-lain, tapi kan keroncong mulai mau ditinggalkan. Jadi di situ ternyata keroncong respon dari tamu-tamu saya dari Jakarta. Ya ini kita bisa menem menemukan suasana pedesaan, suasana jadulnya, ya dengan mendengarkan musik keroncong. Saya herning Buspa. Dari Irama ke Tebong, kami menghibur di situ, grup kami keroncong di situ. Saya sebagai vokalis sama Mbak Wiwi, kebetulan cewek semua. Nah itu saya nyanyi di situ, Angger Sing Pesek, ya itu Kita pentas di Terbuka, pengunjung ikut berjoget, ikut bernyanyi. Lagu-lagunya ya keroncong asli, langgam, jenaka, sama lagu pop. Kadang lagu kenangan seragam tang bar nyanyi ya oh, itu <tik> <tik> saya ibu wakil gubernur daerah istimewa yogyakarta ibu gusti kanjeng bendoor raden ayu adipati paku alam saya senang makan di restoran rumah ketebong kita tidak hanya makan enak tapi ada kebudayaannya karena ada acara membacakan puisi, saya juga pernah baca puisi di Rumah Kecepong. Saya selalu rombongan ibu-ibu PKK, -ibu Dharma Wanita Persatuan, ibu-ibu arsan saya. Saya senangnya di sana karena saya sering panen buah juga sama Mas Hasan. Karena buah-buahannya Mas Hasan, buah-buahan yang langka dan enak untuk dimakan. Dan sekarang waktunya untuk memberikan rating Antara 1 sampai 5 Rating untuk Omah Kecebong adalah 4 Saya Awang Ajiwa